S Esmeralda dari Sally Boy, gak bakal dikasihin, langsung dibuang band pertama dari Aura. Sally Boy, The Miracle Boy, bener-bener langsung dibuang. Salah satu hero-nya. Ya, yang, yang yang perlu dihayak emang esmeralda ya ada yang bisa counter akhir-akhir. Selalu dapetin kamu menangan dari Esmeralda-nya. Terus banyak, ya. win rate-nya juga masih mengerikan ya. Mengerikan banget. Ini salah satu, eh bukan salah satu, dia kill terbanyak Losing ya Dia di pernah masuk kill terbanyak di MPL untuk saliboy sendiri. Valir langsung dibuang untuk Alvin Dia nggak mau main-main lagi, dia bakal langsung buang Valir. Xbox harusnya oh, karena dia ambil Atau pik -pik. Mungkin. Tapi kalau emang Xboxnya masih belum dibuang 5 orang, harusnya dia bakal ngebuang Xbox Bakal sangat takut untuk kali ini Xboknya. Oke. Okay. Band belum ada kedua. God. Belum ada Grok dan juga Kufra kali ini yang masih bakal di band begitu saja dan... tentunya masih banyak pilihan dari Harith juga bakal di band. Yo, ini bakal terlepas begitu time. saja. Ya, harusnya Xbox-nya dibuang untuk saat ini. Iya. Mau gak mau sih. Mau gak mau, mau, gak mau sih. Cuma dia udah nyoba soalnya dan iya. dia gak mau lagi harusnya. Xbox bakal Tuh. langsung diband, dibuang Tuh. begitu saja. Kimi terbuka, Grok aja, Kofra, Chow, Chow juga masih ada. Apa yang bakal mereka ...amankan terlebih dahulu dari Aura. Gua fair not kalau mau, salah satu hero dari Phoenix juga yang bisa diamankan duluan. Atau cowok, satu dari antara cowok aja. Grok juga bisa digunakan oleh Phoenix dengan baik sih. Kayak iya. dia selalu kiliring Minion di momen-momen tertentu, terlebih. Kalau ngomongin masalah untuk set up formation, ketika Phoenix menggunakan Grok... ...ini kayak bakal lebih gampang lagi, karena empatnya benar-benar punya damage. Iya, termasuk Grok yang juga benar-benar di damage-nya dia... Kaja. Kaja ternyata. Darkness lebih fokus sama Kaja kali ini. Walaupun dia sempat uh, KB kalau seandainya ada Kaja dan cow, Dia lebih milih mana tapi dia lebih pede cow sebenarnya. Oh. Tapi karena ini Chou-nya dilepas begitu saja untuk Alter Ego. Iya. Yeah. Agak tricky sih bre antara cow antara atau Kaja. Cow itu bagus untuk escape-nya. Ya. Yeah. Annoying Kaja. banget sih bunuhnya. Tapi yeah. yang bikin susah adalah dia lemah banget sama Purify. <laughs> dan Kaja bikin... sementara itu Purify ga bakal bisa melepaskan Divine Judgment. Iya, yeah, ga bisa. Itu bakal optimal banget, namun escape mekanisme dari kaja ini minim banget. Kalau seandainya dia ke dan dia nabrak tembok, ini bakal jadi kerugin Kaja. Namun, Alter Ego langsung mengamankan kufra dan juga chow dengan cepat. Uh, masih ada grok buat yang bisa diamankan dulu untuk Aura. Paling nggak ada satu core yang utama dari sini, tank Oke. Okay. Dan juga masih ada ini. Oh. Kimi? Ya, yeah, Kimi masih ada. Atau dia mau ngamanin hero-hero yang punya dealing damage tinggi kayak Kari gitu. Karena ada Kufra sih. Mungkin. Ini yang harus dipikirin ketika ada Kufra, gimana cara nge-burst down... ...tanpa harus terluka di lini depan. Kari bakal jadi jawabannya. Iya. Atau emang kau mau klasik hero-nya ya udah Granger. Granger oke okay sih. Masih belum ketahuan juga apakah ada Lunox juga mau bakal diamankan. ya yep. Aura. clearing minion cepet dengan Starlight Pulse juga dia bisa banget... Wah. ...untuk mendominasi di early game Kini. dari segi laning. Mau Kimmy atau yang lain? Kimi sih, kimi. Oh, kimi aku, sih. aku masih, masih gue yakin kimi bisa di, jadi manfaatin kimi ya. Kimi mau sih oke banget, untuk push di area landing face-nya. Atau mau ngamanin hero Cherry Boy dulu? kemarin sempet Celi Boy kimi, iya. sempet Celi Boy kimi, dia pakai 2 MM cloud, cloud, sama kimi. Dan Celi itu bener-bener full karena majunya ya. Uh -huh. maksimum charge-nya. Dan mungkin aja udah dipakai yang selain untuk alter ego. Masih belum ada pick kali ini dari tim alter ego. Masih sama-sama berpikir, Armici juga mikir keras kayaknya. Apakah dia bakal ngambil sih terlebih dahulu untuk kerusuka di early game? Landing face menang dengan mudah tentunya. Belum ada Leon juga kali ini, tapi Islam oh, iya. bakal diamankan terlebih dahulu funny. oleh tim Alter Ego. Chow Fighter mungkin atau Terizla-nya yang bakal jadi fighter. Kita bakal lihat. Masih belum ketahuan. Mostly Chow bakal jadi fighter-nya mostly ya Teresa sekarang lebih enak di intang. Gitu. Iya buat jadi inisiator enak banget soalnya untuk dari segi Teresa karena dia juga punya penalti zone, chance untuk menggunakan Shadow Mask juga lebih mudah ketika dia clear minion dengan mudah juga. Normalnya yang gunain juga kali ini untuk Teresa. Biasanya iya. karena gampang banget untuk catch up di arah turret. Yes ban ketiga untuk Aura. Kimmy langsung dibuang, karena Kimmy masih belum diambil sama satu Alter Ego. Dan ini band ketiga buat Alter Ego sebelum mereka ambil pick keempatnya. Cloud masih terbuka. Kari juga sama, Granger. Yeah. Granger. Mungkin ini gak bisa ambil. Leo G bisa Kari oh, di band. Serius. Oh dia mau band, band Kari, mau ambil Granger. Hitting. Atau ambil Cloud? Atau ngambil magical damage-nya dulu. Masih ada Guinivere? Ambil Granger. Oke, okay. no Mount bakal mengamankan Granger-nya kali ini, so... Dia maksain yeah, left yeah, untuk yeah. arah Cloud doang, gak ada pilihan benar, lain. Gak ada pilihan lain, dipaksa untuk Cloud sehingga nantinya ini bakal minim banget hero-hero yang bisa menumbangkan Terisla ataupun bahkan Kufra-nya. Yeah. Kita tahu sendiri, walaupun di sana Kari udah di-band ya kan, masalahnya cuma Kari loh yang gampang banget buat nembusin HP dari Terisla ataupun dari Kufra. Tapi emang untuk Left sendiri ya, top 2 nya itu emang Granger kari sih. Granger kari itu Untuk dia. Cloud nya kayak peringkat ketiga diantara-kehidup diantara di antara semuanya. Yap, dan wah ini dia, ini dia marching band dari Alter Ego's Family. Radu. Dia selalu siap kayak gini ya? Dia selalu dia. Dia siapin pasti. waduh ada Chester di sana Ngapain ya chester ya Dan ini Die Rot ternyata. Jadi Aura diamankan, berarti ya pekal dia pekal mau di ngincer ke arah langsung, benar-benar dengan Spectre Step, dia mau ngincar ke arah mau Z dengan Granger-nya. Lihat, udah standby. udah standby. Udah stand Wah, siap. Udah siap di, nih. Pelan dulu, tes dulu. Pelan dulu, testing-testing suara dulu ya. <laughs> Chester harusnya ikutan nih, untuk main drumnya ya. Tolong. <laughs> Oke, okay, Gushet, Boy. Oh. Setelah satu yang bisa ngadepin Cloudy putin dia mirrornya kemana dan langsung double kill mungkin. Ya, dan yes. juga dia bisa dibilang langsung ngincer ke arah lunox juga lebih gampang. nggak terlalu berat juga kita tahu sendiri pergerakan dari Lunox agak sedikit lambat ketika dia dalam keadaan posisi Chaos. Dalam posisi umur nih Dan itu yang bakal membuat hatinya Gushion seharusnya lebih optimal untuk ngejar ke arah lunox -nya. Ya, antara Lunox atau Cloudy ya. satu iri yang bisa ngincer belakang di sini. Alter Ego dongnya 5 picknya, Aura dari 5 picknya. Kita akan melihat, inilah dia, Gashen dari Boy. kami juga penasaran sih, Balik, kayak gimana lagi nantinya. Yang Balik, tunjukkan sama Boy. Terlebih melihat kali ini. Band pick sudah muncul, anonim. Tentunya kita akan masuk dalam land of down. Coba kali ini MPL Arena, minta tepuk tangannya. Wow. Suaranya masih menggebu-gebu tentunya ya, dari MPL Arena. yang bawa, bawa drum ini. Yang bawa drum sih semangat banget sepertinya kali ini. Walaupun tim home-nya Ahura ya. Tapi Aldrigo benar-benar hadir dan inilah dia game pertama di match ketiga. Presented by Blankshank. Black Jelly Boy berserta dengan Cassius langsung bergerak dengan cepat ke area mid lane. Coba yeah. untuk colek-colek terlebih dahulu Clover bermain dengan sangat galak kali ini. Cassius harus dipaksa untuk mundur dan dipaksa untuk regain terlebih dahulu. Ya di sini daerahnya bakal nemuin dua hero di atas yang mungkin agak sedikit berat buat dia lawan. Chou dan juga Granger. Akhirnya jaga jarak aja bakal tungguin clear minionnya ke arah turret baru dia bisa assistin gitu. Iya, yep, terakhir Armici arah bottom lane, dia bakal berangkat dari nya. sehingga kita akan melihat nantinya Yam versus Armici. Setup seperti apa yang akan mereka berdua munculkan untuk late game nanti. Oh mau diambil? Gak kali ini Phoenix bakal dikejar. Hajar begitu saja live masih bisa dihindari dengan art of tifferinya dikasih efek slow dari Armingi sehingga dia harus mundur sementara Yam kalian ini dipaksa flicker specter step mundur ke belakang masih bisa mundur dari Yam juga ya Master 5 masih gak ada kill ini baru mulai agresif lagi katanya Goldboy mau di engage ada Clover dan juga Yam di sana Darkness juga nemenin Maunzi datang kali ini coba untuk Rotsodi dan oh. sementara itu goldnya bakal diamankan begitu saja dengan aman Saka aja tapi yang ambilnya. Iya, it's okay. EXP-nya dibutuhkan sih sama ke Lover. Tamu boy tanpa adanya gangguan di bottom lane, dia berhasil mengamarkan gold buff tanpa adanya kontes. Alive bener-bener dipotong dari jalannya dan boom! Lagi-lagi gak kena dari Armichi Ci. menggunakan execution strike-nya. Jadi masih bakal mundur dulu belum ada kill sama sekali. Sama-sama, sama-sama. aja mungkin. Oh, Dark Knight atas. saja first shot yang mengawal oleh Leo Murphy. Yang mundur dengan Spectre Step. Apakah bakal ada Rhapsody stun, keluar final saja, dan kali ini ada di belakang daripada Star Clover. mouse sih berhasil mendapatkan satu kali ini, dan akan ada mengejar mengejarkan Clover. Masih ada Order Blitz, apakah balik kejar? Leo Murphy stun lagi, tapi gak bisa terlalu depan. Dan bahkan darting dari cast assault-nya terlalu sakit. Tapi agresif banget disini, Alter Ego. Dapetin dua kill, meskipun kill satu dan gagal dapetin nox-nya, mereka masih punya keunggulan. Betul sekali, turtle sih, betul banget dengan dua kill modal awal mereka bagus banget. Arim. Namun, kali ini bakal ada stun Phoenix dihentikan bikin saja. Turtle diamankan oleh Mauzi, langsung dikombol. Kadiat di depan sana, Mauzi berhasil mendapatkan point kill-nya. Dibantu dengan Celliboy, Cassius bakal dikejar. Gak selalu digunakan, bouncing ball untuk defensive. Leomorpio udah level 4, tapi dia gak punya way of dragon. Bangal lobatin Clover. Oh Clover bakal dihajar kali ini, gak ada wrestling lagi. Tapi masih ada order pilihan seharusnya. Celliboy, sword spike gak kena. Namun harus lebih berhati-hati Cassius. Bakal mundur terlebih dahulu dengan bouncing ball -nya. dia nggak mau ngambil risiko terlalu dalam. ya bakal amankan lagi posisinya setelah cukup berdarah dari 3-1 karena alter Dan mereka mau ngide lagi sekarang. Okay. Satu seperti 1. apa kira-kira yang bakal mereka munculkan? Karena dari tadi Armichi bener-bener nah. belum mendapatkan momennya untuk alive. Ditahan, udah punya final oh. di zone, Celiboy bakal dikejar, tapi kali ini masih ada Dark juga, Darthus bakal mundur It. bentuk saja, Tyron Red nya kena 2, gak malah bisa dikombo, terlalu beresiko di arah belakang, Life juga bakal lari dari kejaran seorang Armichi. Masih bakal nunggu lagi momentumnya, orang pingin balas agresivitasnya dari Alter Ego, tapi mereka gagal dapetin apapun di situ. Arti dari Kursa juga nakutin banget tadi. Yap, Paunzi baru aja bergerak ke area buff ya, apakah buff di arah top lane? Akan ada di seaside satu, karena itu bakal memperlama lagi Clover mendapatkan buffnya, dan diambil sama life kali ini buffnya. Oke. Okay. Top lane, Ah, tersisa satu jungle monster. Yeah. Bakal rugi banget sih lebih tempatnya untuk Clover. Clover, dua menit ke depan, sulit untuk fight, karena dia gak bakal punya buff. Ntar Armichi di arah bawah, bakal dihajar begitu saja. Jelly Boy, coba untuk buying time juga, minionnya gak ada. Dan dari samping pun. Yang di atas bakal ngediving kali, ini. Gak, gaya, langsung keluar, gini saja. Mauzi dibalikin kejar, ternyata habis strike-nya. Gak bakal kena siapa-siapa. Mauzi dan Leo Murphy. Kombo yang sangat-sangat apik, tapi karena di klopert dihajar. Masih ada order billions, mencoba-coba menyelamatkan diri. Casius balik kejar, Leo Murphy jaduh. Elast hit moment dari Leo Murphy. Berhasil mengamankan satu kill tambahan, 5 poin untuk Alter ego. Dia agresif banget. Alter Eagle di dapetin, nya. turret di arah mid lane udah dapetin. Top lane juga udah hilang, langsung ke turtle kedua kali ini. Uh, 1200 critical dari pasifnya Maung-Z ini sakit banget sih. Ditambah Hurtle yang bakal dipegang sama Boy. Slow effect-nya bakal mengganggu banget, dan lihat Darkness baru okay. saja mengeluarkan flicker. Mau nangkap Armichi, tapi Armichi juga masih punya flick out ke arah belakang. Jadi masih safe, ada kill lagi, baik Alter Ego Open Aura. tapi di 1 sementara ini, Alter Ego unggul jauh banget, gak dapetin 2 turtle juga. Termasuk 2 turunan di arah mid lane dan juga top lane benar-benar alive benar-benar ditekan dari segi farmnya ini benar-benar gak bisa bergerak dengan bebas karena bisa dibilang memcontrolnya mulai minim banget. Charlie Boy masih selamat di belakang ada Yam malah iam yang terawat jaman, iam yang tumpang. Swordspike combo ditabrak dengan slawter, lima limanya kena karena iam. Charlie Boy masih survive dan mendapatkan kalah di sebagai bonusnya. Wow malah benar-benar di outplay banget sesi itu auranya. Tapi lagi Altrigo masih mau terusin pekerjaannya. Oke, okay, rata so, yeah. langsung tengah ada rasa dari Clover sementara turun di arah bottom langsung diamanankan oleh Armichi. Leo Murphy datang. Clover sekarang oh, langsung what? dihajar begitu saja order Phoenix masih ada. Blazing to wet waters keluar bahkan the competition alive langsung mendapatkan satu. Cassius bouncing bola langsung untuk bertahan tapi Celiboy uh. <laughs> datang. Langsung <laughs> dalam semuanya. Cel Clover tumbang begitu saja dengan <laughs> Phoenix. Shelley boy harus mundur dikejar sama Abyss striker Alive. langsung mendapatkan double kill dan bahkan double double triple kill. kill dari alive di area jungle top lane. Wah wow, akhirnya kau menaip pake yang besar banget buat Aura untuk ngebalikin game nih. Ya. Dan Alterigo terlalu agresif akhirnya dipanis. Gagal dapetin Lunox di awal, soalnya. Tenang, Adam. Yam. bakal mencoba untuk Wave Minion yang tapi nggak bisa. Top turretnya juga bakal dikejar sama Aura. Mereka butuh objektif tentunya. Empat turret sudah diamankan sama Alter Ego. Bukan angka yang bagus tentunya untuk Aura. Karena mereka kurang banget dari segi visionnya. Masih bakal tungguin aja. Tapi paling nggak. Udah mangkas banget. Ini awalnya gara-gara yang gak mati, gagal dikejar. Mereka yang ngedash dive dive udah terlanjur masuk ke situ. Bahkan sih Ibu kala Clover, emang udah dapetin kilian tapi udah terlanjur banyak nge-backup dia. Itu cepet banget sih. Dia habis slaughter, dia langsung sword spike ke arah seorang Clover. Dan setelah itu dia gak bisa ngabang ngapain lagi. Habis semuanya, mekanismenya juga udah gak ada dari dan Sense. Tapi lihat Ibu dan kawan-kawan army. Armichi udah langsung mulai di setup juga. Di arah belakang ada Yam, 5 melawan, 2 bahkan Cassius baru datang kali ini bakal langsung dihajar, Armichi masih nahan tasselnya. Wow, datang Dan langsung tasselnya okay. diamankan udah saja sama Jelly Boy. Wild defensive keluar, Phoenix bakal terkena penalti zone dan hilang. Jelly Boy, another kill, another point untuk Alter ego Wow, dan suantanya sakit, parah dari BongZi. Dan itu dapetin keunggulannya lagi, tertawa berikutnya udah hancur. Dan Alive. sekarang tinggal tadi beberapa kali lagi mungkin siaru <tuk> latar mulai ketahuan terbaca pola jarak top lane kan di bottom lane dia benar-benar dipotong terus sama army Golden Staff sudah dimiliki sama Alive tapi kali ini KSC sebagai dikejar. Sekarang keadaannya masih bisa mundur dengan Tyrant revenge dan masih bertahan. Ada anti Shield effect juga. Armichi coba untuk nge-backup kali ini. Cherry Boy datang juga mau sih? Apakah langsung bisa karena Alive blessing duet karena Alive? Eh. Berani datang juga macamannya? Di belakang. Cherry Boy juga ke karena Alive. Alive masih bertahan. Namun Leon Murphy berhasil nge dan begitu saja wayang breaker keluar. Force by Kompo. Ada Komper. Force Vision. Clover datang. Armichi juga datang kali ini. Namun mereka lebih memilih untuk mundur. Tidak mau ada impact berlebih. Ya. Bener-bener dijalankan -bener di ini bareng Blazing Duet-nya, Cloud. Apa glazer yang merasa bisa menangin Dewi tapi malah ke shutdown di situ Lalu Karena percuma sih ketika Rhapsody, karena kan Rhapsody juga seandainya ada Blood Last X punya life lifesteal. Namun kalau damage-nya nggak connect ke arah Cloud, itu bakal jadi percuma. Ya, padahal lurus-lurusan tadi ya bener-lurus-lurusan, cuman emang Blazing Duet-nya bener-bener juga cukup sakit, akhirnya mati di luar karena sini. Karena Blazing Duet bisa loncat ke belakang dengan Battle Mirror Image juga. Badali. ini keuntungan banget, namun Clover kali ini bakal di way of dragon, way Wave dragon connect tapi ga ada follow up damage di arah belakang, Clover bang, masih mencoba untuk bertahan, Starlight Pulse bener-bener didorong kali ini, Garthusi masih menahan di depan sana, oh. Mausi langsung ditar karena Mausi nya, dan bakal ada oh, alive datang, no. dan bakal dibelikan attack slow, Deadzone nantang keluar, Yap, ternyata bisa strikenya malah ngajar karena Kelly Boy, Kelly baru dapet satu, kali di Cassius, coba dupon sick ball, memikirkan attack flow di arah tempat ke sana, dan Rimichi datang, bakal ada penalty zone, tindak <laughs> masih bertahan sementara Leo Murphy menahan. Kelly Boy juga sama kali ini. Coba dong ngambil spell fence sebanyak mungkin. buff juga udah mulai dicuri Leo Murphy. Oh, masih bisa cium pong ke belakang. Oh, nice banget tadi dari, dari Ranger-nya ini. Bisa free kill ke arah belakang Deadade udah nungguin tapi Kelly Boy juga langsung bantuin dia dan malah dapetin 2 kill sama Alter Ego yang ini kasih dua. Keren banget Armichi. Ngamenin buff-nya enggak ternyata kali ini. Oh, masih dapat oh, ternyata dengan menggunakan revenge strike-nya. Yeah. Masih ada satu tambahan damage lagi. Alive bakal benar dipaksa untuk mundur. Kali ini, Leo Murphy dan Cassius lebih memilih ke arah Queen's karena dia gak mau di burst dengan Arya Lunox dan juga Cloud. Lord, diamankan dengan cepat oleh seorang boy di belakang. WM ya. Dragon bakal langsung konek ada seorang Alive. Alive tumbang. kali bakal bahaya untuk Aura. Langsung mundur begitu saja. Dark masih menahan di depan sana. Langsung ada di adjustment konek oh, ke seorang Celliboy. Yeah. Samu lihat Rides-nya. Kena banyak banget. Penalti Zone kena 3. Yang bakal dia dengan double. Kira dapat seorang Celliboy. Armin Cuma sudah menembahkan. YAM! That's it. 4 tumbang. Tersisa grog sendirian. Aura mulai kehilangan momentumnya dia ya, bisa melakukan demand kali dibanding digunakan, langsung di akhir-akhir kita jatuh air of dragon keluar juga, combo cepat banget RPG, berhasil mengeksekusi seorang phoenix that's it, langsung terbuka dari base nya, dipukul karabes dan game pertama bakal jadi milik outer eagle wow, satu open nya agresif outer eagle lagi-lagi, hasil membayar ping